Gentayangan pinjaman online di negeri burung garuda ini kini semakin menjamur. Regulasi dari pemangku kebijakan atau instansi yang memiliki otoritas dalam mengatur lalu lintas pinjam meminjam non-bank seakan tak berdaya membendung tumbuh kembangnya perusahaan penyedia pinjaman online. Keberadaan perusahaan penyedia dana pinjaman non-bank ini seakan mengerti akan kebutuhan masyarakat yang berada dalam kesulitan ekonomi. Terutama perusahaan penyedia dana ilegal atau sering disebut dengan pinjol ilegal, semakin tumbuh berkembang bagaikan jamur di musim hujan. Masyarakat mudah terpengaruh dengan cara-cara yang disajikan oleh pinjol ilegal tersebut, dengan memberi kemudahan dalam pengajuan dan jumlah pinjaman yang cukup besar, namun masyarakat tidak menyadari dibalik semua itu dengan resiko yang cukup besar. Perbedaan antara pinjol legal dengan pinjol ilegal adalah, pada cara pengajuannya. Pinjaman ilegal biasanya, memudahkan persyaratannya yaitu hanya mendownload aplikasi, kemudian mengisinya dan tunggu beberapa menit langsung disetujui dengan jumlah limit yang cukup lumayan besar, dan bisa langsung dicairkan, tanpa adanya melalui verifikasi BI Checking. Namun pinjaman online yang legal, biasanya setelah mengisi aplikasi, harus nunggu beberapa hari karena harus melalui BI Checking. Jika Anda masih memiliki sangkutan dengan bank atau pembiayaan legal lainnya, maka aplikasi permohonan Anda akan ditolak. Namun pinjaman online legal tidak akan memberatkan Anda dalam pengembaliannya. Pinjaman online legal, pasti pada posisi bunga rendah. Namun untuk pinjaman online ilegal, bunga yang tinggi dan biasanya apabila terjadi penunggakan akan semakin besar dan memberatkan para nasabah atau peminjam. Banyak sudah korban pinjaman online ilegal yang menjadi korban, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena malu dan ketakutan atas cara-cara debt kolektornya ketika menagih hutangnya. Inilah sebenarnya yang harus kita waspadai. Sebisa mungkin Anda hindari pinjaman online ilegal, agar Anda dapat hidup tenang. Kami hanya menyampaikan, andalah yang memutuskan. Berikan pendapat Anda pada kolom komentar, atau silakan berbagi cerita Anda melalui email pada deskripsi untuk diangkat menjadi cerita pada channel kami. Dan jangan lupa subscribe, like dan share, jika informasi ini dianggap berguna bagi Anda semua.